ya ini akhirnya episode 15 ya jadi kenapa aku uploadnya lumayan lama karena ya kalian kalau lihat videonya nanti bakal aku ituin ya di ini ya aku bakal kasih videonya di sini ya di atas ini nanti oke oke uh, sekarang kita akan ya seperti yang aku Bilang di video yang sebelumnya, aku bakal terraforming ini, ya. Ini semua, nah, karena di episode selanjutnya mungkin kita akan membuat village, ya. Oke, aku beringat tentang musiknya, ya. Uh, jadi, aku nanti bakal kasih videonya, ya, gimana cara aku dapetin semua netherite ini. langsung mainin aja ya oh iya what the way ini ini ya tuh ada fortuner ya aku udah namain juga kecuali ini, ini belum ini punya shield touch nah nanti nanti resortnya belum main juga baru coba segini doang enchantmentnya ini segini udah max makanya aku namain uh, aku saranin kalau kalian mau namain item gitu pas itu ya pas enchantment terakhir jadi kalian harus pastiin banget, kalau itu tuh terakhir gitu enchantnya, terus kamu sekalian namain, karena itu lebih murah daripada kita encan dulu, habis itu namain, ya jadi ini udah ada ini ya, unbreaking 3, itu susah banget, nyari nya nah, ini dia kenapa aku pengen bikin apa, rumah village ya nanti buat trading hall gitu ya, oke okay, jadi ini aku habis ngelain pigmentnya ya mungkin kita langsung mainin aja ya oh iya terus ini udah berjalan lancar ya oh, oh udah banyak banget stack lebih mantap oke kita langsung aja deh oh iya terus ini soflenya itu kayaknya agak kekencengan ya terlalu kenceng jadi aku agak kesusahan ya ini tuh kenapa aku pakai touch karena kalau pakai touch itu kita bisa dapat langsung barang yang kita mining ya. Misalnya kalian tadinya mining stone ini. Kalian kalau mining pakai pickaxe biasa atau nggak ada silk touch -nya, kalian bakal dapat cobblestone doang. Tapi kalau pakai silk touch, kita bakal dapat stone-nya langsung ya. Jadi nggak usah dibakar dulu. Nah, terus kalau kalian pengen stone-nya apa cobblestone-nya butuh kalian tinggal mining aja yang bukan pakai silk touch ya ya yeah, terus misalnya kayak qual ini ya qual or ya aku dapat ini doang karena aku tahu ini tuh nggak infinite ya qual or ini nggak bisa dibikin nggak bisa dapat dari mana aja wop dah jatuh oh my god ya mungkin kita bakal kayak timelapse aja ya cepet cepat kecuali kalau ada aku ngomong gitu ya mungkin segitu aja ngomongnya ayo kita timelapse ya tunggu uh, jadi video ini kayaknya bakal jadi kayak video timelapse aja gitu loh kan keren ya di 15 terraforming gunungnya ya uh, mungkin kita habis ini bakal uh, terraforming gunung ini lagi ya mungkin beberapa blok lagi jadi ya oke okay, selamat menikmati timelapse nya dan lagunya saranin kalian kalau misalnya kalian mau terraforming apa terraformingnya itu kayak pakai yadra tools gitulah lah uh, atau udah encan gitu kalian nggak mau ngabisin udah pakai main okay, ya udah udah pakai mending gitu ya aku saranin kalian pakai itu deh unbreaking dulu nyari unbreaking ya nanti nasibnya kayak uh, di green ya ya Uh, apa namanya survival ini ya jadi kemarin itu pas aku terraforming sebagian ini ya dia hampir habis jadi aku harus nyari xp nya ya dari xp mob farm itu ya karena itu sumber xp paling cepet di world aku ya, di survival ini ya nanti aku bakal bikin itu sumber xp yang agak lebih cepet lah lebih seru gitu mainnya. ya jadi aku baru apa bukan baru sih apa ya jadi kalau mau farm itu dia cepet nge-spawn bakal cepet nge-spawn karena nggak ada cave gitu ya Ken aku udah bilang juga ya jadi misalnya kalian kayak lagi di skyblock gitu kalian bikin Uh, Xp farm uh, cepet banget, dia bakal penuh ya. Jadi, eh, uh, begitulah. ya alasan kenapa aku bikin lagu itu uh, karena uh, ya aku pengen big, apa ya timelapse nya lebih seru lah jadi enggak sunyi gitu ya enggak sunyi juga sih karena ada suara komputernya berisik banget ya angin komputer itu oh iya uh, aku juga lupa bilang jadi intro aku baru ya tadi tuh aku bikin itu makanya apa agak lama nggak ng upload nih e, jedanya, tiga harian e, dari upload terakhir aku <coughs> yang tentang copyright no. oke okay. oh iya mungkin kalian sadar juga ini aku jadi bikin bannernya karena gara kebanyakan wul ya. <laughs> ya harus kreatif ya kalau main minecraft itu walaupun bukan di kreatif mod kita tetap harus kreatif <laughs> good job good job. ya di episode selanjutnya kita bakal bikin itu ya trading hall ya, jadi aku baru sadar juga eh, kenapa aku bikin kenapa aku bikin villager yang eh, jual iron buat satu emerald ya kenapa enggak yang stick aja ya karena mungkin bakal berguna aku pakai stick jadi kita oh, oh God, udah ngapain oke mungkin selesai ini aku bakal ngambil aja ini udah tinggi ya pohonnya, ya nanti villager-villager itu kita bakal bikinin rumah terus kita uh, masuk-masukin dia kita nanti bikinnya bakal pakai stone brick ya mungkin karena aku ini kebanyakan stone Stone nya hampir penuh Oh iya tuh kenapa tadi nggak ditaruh dulu aja ya Aduh aku lupa nggak apa-apa Nanti aja Oke okay. Enjoy the timelapse again yeah. Oh iya Mungkin kalian bakal mikir juga Mungkin nah, Kalau aku ini Surunya nggak main Minecraft doang ya Iya betul itu jadi aku rencananya dari kemarin itu open buat video game lainnya, video tentang game lain, bukan Minecraft doang ya. Ini sebetulnya banyak aku main game ya. Jadi mungkin eh, lain kali kita bakal main game yang lain ya, game yang lagi game yang lagi terkenal itu yang mungkin kalian tahu. Aku upload videonya. Ya rencananya doang sih ini. Kalau belum tahu nanti. Mungkin kita bakal buat ya. Mungkin saya bakal buat videonya. Coba ada villager yang ngetrade pakai stone apa? Ngetrade stone diganti sama emerald ya. coba kayak gitu. Wah, aku langsung kaya ini. Ya, tapi mungkin Oja nggak bakal buat itu sih, karena stone itu terlalu murah. Oke, ini tinggal 2 layer lagi ya. Jadi, kita timelapse aja dulu. Oke, okay, terus aku sadar kalian mungkin besarnya, kalau lagu-lagunya itu timelapse-nya ini-ini aja. Ya, maaf sekali. Ayo, tentang... Lagu sempat tahun itu yang kemarin aku bahas di video sebelumnya, ya sebetulnya bisa sih biar nggak copyright, cuma harus bayar. Uh, aku kan youtuber yang belum modal ya. ya, jadi mungkin aku harus belum dulu. Uh, makanya kalian itu ya, bentuk saya dengan subscribe, like, comment, share, dan ya, supaya aku lebih semangat bikin videonya ya. udah main dikit ya udah setengah udah mau sih ya ini udah aku rekor 23 menit ya oke terus ininya full terus uh, mungkin segini aja video kita kali ini uh, sebentar deh oh, ya kita uh, bakal isi ini juga ya isi ini dulu deh kita bakal ngisi ini pakai grease dulu, bis itu selesai ya videonya ya jadi ini aku udah untuk grease block ya, ya grease block dari hasil itunya ya apa cara forming di atas tadi mungkin mungkin kita bakal butuh lebih banyak ya karena ini aku banyak grease block karena aku sebelumnya pakai shoutout ya terus ini mungkin stone sisanya bakal ditaruh di sini aja, ada inside nggak apa-apa. Oke kita bakal langsung ini aja ya. jadi ini udah clear semuanya ya kita tinggal kasih address blocknya tapi ini udah normal jadi mungkin kita bakal tidur lagi ya seperti yang kalian lihat ini pakai unbreaking aja udah segini durabilitynya ya apalagi kalian kalau nggak pakai unbreaking kalian bakal menyesal banget ya karena kalau apa udah pakai mending juga bakal lama naikin durabilitynya lagi ya jadi aku saranin kalau kalian mau cara kayak aku ini kalian harus punya undrinking ya kenapa aku itu kenapa aku nyari filter yang punya undrinking ya ya terus kita bakal bakalan ini aja mungkin kasih grace block di sininya. ya. dan itu udah selesai videonya oh, kalau kayak gini namanya terraforming kan ya karena ee, merubah gitu kan, merubah kayak tadinya naik gini jadi flat ya terkoin kan namanya, ya reforming, reforming. ya aku takut salah doang sih. Oke, okay. empat stack dress dua aja belum cukup ya, buat misi ini kayaknya ke kalau kekurangan. Jadi mungkin aku bakal ngambil aja dulu Oke, okay, aku bakal ngambil dulu deh Oke, okay, aku ambil tiga stack lagi ya Semoga aja cukup Jadi kita bakal ngambil <SILENCIO> Stack aja tadi, se-stack lagi aja udah cukup kali ya ya jadi ini hasilnya sangat memuaskan ya ya lebih luas jadinya ya aku kira kita bakal terraforming ini lagi sedikit lagi gitu ya ya ternyata waktunya juga lama ya jadi mungkin aku bakal gituin off kamera aja oke mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like, comment share, dan subscribe kalau kalian suka video ini kalau kalian mau lihat video yang lain, tinggal klik di sebelah kiri kalian ya. Ya, ini outro baru. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Daaah.